Hai sahabat admin Apa kabar anda hari ini? Gudang selebritis kembali menjumpai anda Dengan informasi teraktual, tajam dan terpercaya Kami siapkan hanya untuk anda Pemirsa Ayu dan Ivan Gunawan punya hubungan yang kerap dipertanyakan para penggemar mereka Keduanya memang dikenal sangatlah dekat Meskipun sampai detik ini tak ada status jelas dari mereka Tak mengaku berpacaran apalagi menikah Namun, fakta demi fakta Kemudian ramai menjadi sorotan dan terkuat ke publik Misalnya saja, seperti yang dikulik oleh Ruben Onsu Ruben Onsu dan Ayu Tingting terlihat berkunjung ke rumah Ivan Gunawan yang baru saja selesai dibangun. Rumah mewah Ivan Gunawan itu memang tak main-main. Bahkan, ia sempat mengaku dulu dipersembahkan untuk berkeluarga dengan Ayu Tingting. Sebuah momen membuat keduanya berakhir ramai diisukan menipu satu Indonesia. Ayu Tingting -Ting dan desainer kondang Ivan Gunawan itu diisukan telah melangsungkan pernikahan siri bahkan tanpa alasan. Ruben Onsu dan Wendy Cagur terkejut lantaran menemukan foto pernikahan dari Ayu Tingting -Ting dan Ivan Gunawan. Foto pernikahan Ayu dan Ivan Gunawan tersebut ditemukan Ruben dan Wendy saat menyambangi rumah sang desainer belum lama ini. Potret keduanya mengenakan setelan busana pengantin tersimpan rapi di laci meja kerja Ivan Gunawan. Usai menemukan foto-foto pernikahan Ayu Tingting -Ting dan Ivan Gunawan tersebut, Ruben Onsu dan Wendy Cagur pun sontak mempertanyakan hal itu pada yang bersangkutan. Ba, tertangkap basah. Ivan Gunawan pun terlihat tak bisa berkilah dengan apa yang ditemukan oleh sahabatnya tersebut. Suami Sarweda itu memergoki igun sembunyikan foto pernikahan di laci meja kamar. Dalam kesempatan tersebut, Ruben Onsu mempertanyakan maksud Ivan Gunawan yang seolah ingin merahasiakannya. Sudah bukan rahasia lagi, Ayu Tingting -Ting dan Ivan Gunawan memang memiliki kedekatan yang lebih dari sekadar teman. Tak jarang keduanya memamerkan kemesraan di sosial media hingga membuat para penggemar berharap agar keduanya benar-benar menikah. Ruben Onsu sempat menedek keduanya, berani-berani mencoba menipu penggemar hingga satu Indonesia. Usut punya usut. Itu merupakan foto pernikahan lawas saat Ayu dan Igun lakukan pemotretan. Dengan kata lain, foto pernikahan tersebut bukanlah foto pernikahan sesungguhnya. Meski demikian, Ruben penasaran pada igun yang menyembunyikan foto berbingkai tersebut di dalam laci. Ruben sebagai penemu foto itu pun mencecar Ivan Gunawan. Ini maksudnya apa coba? Tanya Ruben. Ayu Tintin? Yang juga hadir bersama Ruben pun turut bertanya-tanya, dengan maksud Ivan Gunawan menyembunyikan fotonya. "Kok foto gue ditaruh di dalam sih? Emang gue harus diumpetin apa?" tanya Ayu Ting "Pria yang akrab disapa Igun itu pun menjawab dengan bercanda, namun..." Dia lebih lanjut memberikan jawaban frontal Menurut Igun Dia menyimpan foto tersebut Karena badannya saat itu masih sangat gemuk Ya karena foto gue disitu gemuk Ujarnya Igun yang kini sudah menjalani diet Dan berangsur-angsur turun berat badan Pun memberikan kodenya Maunya foto pernikahan yang baru? Tanya Ruben Onsu. Yang tanpa basa-basi digunakan oleh Ivan Gunawan Itulah kabar terbaru dari Gudang Selebritis Admin pamit dulu, bye-bye